Oh ya oke loh, gitu. kamu nanya dong, gimana sih caranya pengajuan pemain di WOM, tapi lewat website? Gampang banget kok, kamu tinggal buka website di hmm. WOM di www.wom.co.id Ah, bentar, terlihat lah? www.wom.co.id Ah, kamu jadi? Coba sih, aku kasih tau hmm. ya Pertama, kamu buka website WOM dulu di www.wom.co.id Klik menu produk, pilih pembiayaan yang mau kamu ajukan. Klik ayo ajukan sekarang. Masukin deh data diri kamu. Nah, di website kamu juga akan menemukan fitur simulasi yang bisa kamu gunakan untuk tahu pembiayaan yang akan kamu dapatkan. Lalu, sebelum kamu submit, pastikan kamu baca kebijakan privasi dengan teliti terlebih dahulu. Lalu, kalau udah, klik submit deh. Gimana? Sekarang kamu udah tahu kan cara anjulin pembiayaan di uang ngelompok website? Mudah. Sihatan mudah ya? Mudah banget kan?